Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin membagikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak atau mungkin hanya sebagai video tips doang ya, bagaimana cara mengatasi tombol pada keyboard laptop yang tidak berfungsi atau mungkin ya semua keyboardnya itu enggak jalan gitu ya, semua-semuanya gitu enggak berfungsi sama sekali gitu. Dan ini kalau keyboard kalian atau mungkin tombol pada keyboardnya ini uh, tidak pernah uh, kesiram air gitu atau mungkin ya tiba-tiba uh, kok kayak gitu, padahal belum pernah kesiram, belum pernah uh, kena cairan lah ya pokoknya gitu, tiba-tiba kayak gitu mungkin bisa di fix pakai cara ini, tapi kalau misalnya tombol atau keyboard laptop kalian pernah kesiram gitu ya, ya mungkin nggak bisa gitu diatasi dengan cara ini, dan ini mungkin nggak 100% juga untuk ngefixnya saya bilang aja di awal, biar pada nggak protes dan biar pada nggak dislike video ini gitu, nah jadi untuk cara mengatasinya, kalian bisa coba gitu ya dengan ke device manager, kalian bisa klik di yang lambang start ini, kalian bisa klik kanan terus ke device manager, kalau kalian menggunakan Windows 10, kalau mungkin kalian menggunakan Windows 8 atau Windows 7 gitu ya, kalian bisa tinggal ketikan aja di start atau mungkin di search gitu ya, tinggal kalian cari aja device uh, manager, ya ujung-ujungnya sama aja gitu ya, masih sama juga ke device manager, nah setelah kalian buka gitu untuk device managernya, tinggal kalian cari aja yang namanya uh, keyboards gitu ya, di bawah dari uh, nama PC kalian atau mungkin laptop gitu ya uh, PC portable gitu jadi di sini untuk uh, namanya adalah keyboards gitu ya, dan di sini kita akan uh, langsung uh, klik aja untuk yang tanda lebih darinya gitu ya dan tinggal kalian klik aja gitu satu-satu kalian klik kanan terus kalian uninstall jangan di update jangan di apa jangan di apa-apain tinggal kalian uninstall aja uh, semua-semuanya gitu ya tinggal kalian uninstall dan ya saya saran sih kalian uninstallnya dari yang paling atas gitu ya tinggal kalian uninstall dan di sini untuk yang paling bawah nanti ini bakal minta restart jadi ya saya saranin ini Uh, belakangan aja gitu untuk di uninstallnya gitu ya sini kita akan uninstall pokoknya semuanya aja sampai uh, beres gitu dan tergantung juga sih ada berapa gitu untuk uh, yang keyboard uh, device-nya ini kalian bisa uninstall semuanya aja pokoknya untuk saya tadi ada berapa ada 6 apa 7 ya mungkin di kalian bisa 10 atau mungkin bisa lebih juga ya ya tergantung juga ya balik lagi ke laptop atau mungkin uh, notebook masing-masing gitu sini kita akan uninstall dan uh, di sini juga yang terakhirnya di sini, kita akan uninstall, gitu ya. Uninstall, dan di sini udah beres gitu untuk di uninstallnya. Nah, nanti setelah yang terakhir di uninstall, gitu ya. Nanti akan ada tulisannya: 'Do you want to restore your computer now?' Uh, karena saya sedang berikut, jadi saya tidak akan uh, mengkristal dulu, gitu ya. Jadi saya akan uh, no aja gitu untuk sekarang, karena ya, saya juga pengen ngejelasin dulu untuk uh, beberapa uh, stepnya, gitu ya. Nah, jadi setelah kalian uh, beres, gitu ya, untuk di uninstall, gitu ya, dan udah hilang uh, juga untuk yang di-subjudul dari. PC kalian di sini udah nggak ada tulisan lagi keyboard gitu ya dan udah hilang uh, aja semuanya kalian cukup tinggal restart laptop kalian gitu ya dan nanti setelah uh, laptopnya nyala itu biasanya bakal menginstal otomatis gitu ya untuk uh, driver dari keyboardnya dan nanti untuk di device manager itu akan ada tulisan keyboardnya lagi jadi kita uh, menghapus uh, drivernya kita uninstall gitu ya dan nanti biarin laptopnya ini menginstal secara otomatis untuk driver keyboardnya gitu nah jadi setelah kalian menginstal semua yang di keyboardnya gitu ya dan nanti saat kalian udah bekas start itu nanti bakal muncul lagi dan itu memang untuk driver-nya, memang menginstal otomatis gitu ya, dari laptopnya gitu. Padi udah di-uninstall, terus di-restart, nanti bakal muncul lagi gitu untuk drivernya karena memang menginstal otomatis. Tapi kalau memang masih nggak bisa gitu ya, kalian bisa coba untuk mengupdate drivernya dari Steam gitu ya. Jadi ada software yang bernama Driver Booster. Ini memang sering saya pakai sih untuk softwarenya gitu, tinggal kalian cari aja. di sini Driver Booster itu gratis ya, dan tinggal kalian pakai aja sih untuk Driver Booster gitu. Nah, di sini karena saya udah ada juga untuk Driver booster -nya di sini kita akan langsung saja menjalankan yang namanya driver booster untuk steam. kalau kalian memang tidak punya steam, kalian bisa coba aja cari di google gitu ya namanya driver booster dan ini softwarenya gratis sih. walaupun uh, bisa versi pro atau versi bayar, tapi nggak saya bayar gitu saya versi yang gratis saja. karena dengan versi yang gratis pun kalian masih bisa mengupdate untuk drivernya gitu. dan di sini kita akan langsung saja klik untuk yang scan. dan di sini nanti akan meng-scan semua uh, device pada laptop kalian gitu ya, misalnya keyboard, uh, mouse atau mungkin yang lain-lainnya gitu mungkin kalau ada kipas juga dan kalau yang belum diupdate nanti biasanya uh, akan diupdate di sini gitu ya dan kalau di sini ada tulisan keyboard gitu ya uh, kalian bisa langsung aja update gitu karena di sini saya belum restart juga tadi ya dan ya mungkin setelah saya restart saya bisa coba untuk menggunakan driver booster kayak gitu nah kalau ada update di keyboardnya, misalnya di sini tulisannya bukan network adapters tapi misalnya keyboard atau apa, tinggal kalian update aja. Tapi pastiin kalian pakai uh, koneksi internet untuk uh, update-nya karena memang butuh download gitu untuk internetnya dan ya tinggal kalian uh, cari aja sih untuk yang namanya keyboard. Kalau nggak ada, berarti ya memang nggak bisa. Satu-satunya cara adalah dengan device manager yang tadi gitu, yang ini ya, dan kami bisa coba aja sih untuk uh, mengatasinya gitu. Dan memang uh, ini juga enggak 100% persen nya dan ini memang ada kemungkinan juga kalau memang ada driver, uh, bug, atau mungkin error gitu. Jadi kalau drivernya uh, nggak dipakai gitu, ini contohnya saya ini driver nggak ada gitu ya, nih. saya sini nggak bisa ngetik gitu. Walaupun di sini saya udah uh, ngetik ya, nggak bisa ngetik apa-apa, walaupun di sini keyboardnya juga udah di-spam uh, yang di laptop gitu ya, kecuali untuk yang di laptop ya, untuk yang di laptop laptop bisa tapi untuk keyboard eksternal nggak bisa dan ya kalian bisa coba aja untuk merestart dulu untuk laptopnya kalau masih nggak bisa juga kalian bisa coba update drivernya bisa pakai driver utility atau mungkin uh, driver booster saya pakai driver booster kalian bisa cari di uh, Google atau mungkin di steam terserah kalian gitu ya pokoknya ketika kalian cari aja dan ya, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for watching bye bye